hati aja yang bisa mendua. TV juga bisa kembali lagi bersama saya Evy di intips informasi teknologi Inspiratif. Nah ngomongin screen mirroring kita punya fitur lain nih selain dari tab view di 2020 yaitu adalah multi view yang mana dalam satu layar teman-teman bisa membaginya menjadi dua yang satu adalah e, sumbernya dari TV, yang satu adalah screen mirroring nah ini fiturnya berfungsi ketika teman-teman lagi nonton bareng nih misalnya si ayah lagi nonton sepak bola nih lagi seru-serunya masih si adek ingin nonton YouTube nah di dalam satu layar itu bagian jadi dua, si ayah tetap nonton sepak bola dengan asiknya dan si adik tetap bisa kita kontrol apa sih e, tayangan yang sedang dia tonton nah, kalau mau tahu caranya kita cek video berikut ini oke, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan multiview sekarang saya akan screen mirroring dulu teman-teman hmm. menggunakan tap view nantinya tangkalan multiviewnya akan menjadi seperti ini layarnya akan terbagi menjadi dua yaitu untuk uh, layar TV uh, sumbernya ini bisa HDMI nah uh, karena uh, multiview ini sudah bisa digunakan mulai dari seri TU8500 uh, jadi untuk sumber di TV-nya itu bisa menggunakan HDMI tapi kalau untuk serinya kilet itu bisa sourcenya adalah YouTube nah di sebelah sininya adalah screen mirroring dari handphone ya jadi kita bisa menampilkan e, satu layar itu dua sumber yang berbeda nah terus kita bisa set nih teman-teman nah ketika misalnya kita mau e, buka si tampilan TV-nya bisa tampilan layar penuh ya misalnya saya akan e, pilih DVD-nya ya memutar film nah kembali menjadi mode multiview kita tinggal pencet tombol back yang agak lama ya nah nantinya akan seperti ini ya lalu kita bisa e, pilih di e, bagian screen memory-nya. nah untuk settingan lainnya kita bisa klik arah bawah ini adalah menu-menu yang bisa kita tampilkan yang bisa kita pilih ya misalnya kita bisa pilih uh, ukuran dari si layarnya mau yang lebih besar yang mana mau bagian si uh, TV nya kah atau uh, screen mirroring dari handphonenya ya ini saya uh, putar dulu supaya kita bisa tampilkan uh, dia dua layar full ya seperti ini nah jadi ini lebih besar si screen mirroring nya Lalu kita juga bisa uh, atur, misalnya nih, kita ngapi IP Ya, Picture-in-Picture picture. Jadi, bagian YouTube-nya yang kecil atau screen nya Nah, tampilan dari layar TV-nya, dari source di TV-nya yang besar Lalu ada lagi, di sini sound output-nya Kita bisa pilih ada TV speaker, lalu ada kabel optik untuk ke soundbar, atau Bluetooth speaker Ya teman-teman di sini bisa koneksikan dengan soundbar ataupun uh, sound tower misalnya gitu ya atau uh, speaker bluetooth lainnya dengan pilihannya ada di sini. Nah khusus untuk QLED atau QLED ini teman-teman uh, punya menu sound distribution. Jadi teman-teman bisa membagi suaranya itu menjadi dua. Ya jadi kalau misalnya teman-teman uh, mau nonton misalnya seperti ini. Nah, kalau kita pilih sound distribution, teman-teman bisa membagi suaranya itu menjadi dua. Nah, 50-50, jadi yang di, di uh, apa layar TV-nya keluar suara, dan layar screen nya juga keluar suara, seperti itu. ya Oke, okay. jadi ini adalah penjelasan dari multi view, yang teman-teman bisa tawarkan ke konsumen, jadi teman-teman bisa uh, membagi layar ini menjadi konsumen kalau misalnya konsumennya uh, mau nonton TV sekaligus screen sharing di waktu yang bersamaan dalam satu layar bisa banget teman-teman lakukan Oke okay? kalau masih penasaran fitur-fitur berikutnya jangan lupa tetap stay tune di S plus dan sampai jumpa di video berikutnya Bye.